Lah, bayak aduh cilik iki panggah amis ae ya, koyo iki. Wah, Pak. Sik kapan? Yan aduh ini ki ora amis. Kleru sampo, apa kleru sabun ngono kok panggah amis ae yo. Lha ndak. Coba dino yo aduh, kasih kok yo panggah amis. Apa kleru le ngangae sampo, ngangae sabun ngono kira-kira yo. Wes, wes. Nangel, angel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama begok seka ya teman-teman kali ini saya berada di tempat budidaya ikan koi ya teman-teman ini ini ikan koi yang masih berukuran 5-8 cm ini ya teman-teman ikan koi yang masih kecil sekali dan warna-warnanya pun banyak yang sangat cantik-cantik ini ya dan ini dari indukan ikan koi import ini ya ini saya taruh di dalam rumah ya teman-teman dan itu atasnya saya buka itu bentengnya dan di sebelah sini ada yang agak besar ya teman-teman ya ukurannya banyak yang besar ada yang 10 dengan bibir yang baik pasti akan mendapatkan anak-anakan ikan koi yang baik ya dan bagus warna-warnanya ya teman-teman dari indukan sanke juga sangat bagus Showa juga pun sangat bagus kohaku pun juga sangat bagus untuk indukan indukan ya dan ini bermacam-macam dari jenis kohaku, halke, di sini naga juga ada di sini ya, teman-teman. Jadi kalau masih kayak gini, masih belum terlihat jelasnya. Ini motif apa dengan corak warnanya masih belum terlihat ya. Cuma sebagian saja ada yang terlihat yang bakal jadi soa bakal jadi sanke atau gohaku atau disini ada atau yang lainnya itu masih belum terlihat ya teman-teman Di sini pun juga begitu ya teman-teman ini karena masih ukuran sangat kecil jadi masih sangat sulit untuk menerapkan yang mana yang bakal jadi soal yang bakal jadi kohaku atau yang jadi yang lainnya sisi apa itu macam-macamnya soalnya banyak sekali ikan-ikan koi ini ya teman-teman bila dengan indukan yang sangat bagus akan kemungkinan anak anak-anaknya pun sangat bagus juga teman-teman Ini ya, teman -teman. Ini juga Ini masih ada yang warna silver-silvernya ini ya teman-teman nah, dan masih ada yang warna soa Sankik Bohaku ya, teman -teman. Semoga teman-teman suka ya dengan video saya ini Ini ikan Koi oh ya Lagi berputar-putar Mengelilingi dunia ini Oke kita lanjut lagi teman-teman Bisa berubah ini ya teman-teman Karena masih ukuran kecil Jika sudah ukuran besar Warnanya sudah menetap akan masih bisa berubah lagi warnanya ya teman-teman Nah, teman-teman, membeli ikan koi itu lebih baik dari ukuran 20 ke atas ya. Jangan 20 ke bawah itu kebanyakannya masih berubah warna. Dan corak-corak warnanya pun bisa berubah-ubah saat masih kecil seperti ini ya, teman-teman. Sangat -teman. hmm. cantik. Sangat cantik sekali, teman-teman. Untuk di kolam-kolam depan rumah, belakang rumah, untuk menangis stres ini, teman-teman. Untuk budidaya ikan koi ya, teman-teman. Oke, kita lihat ada yang di kolam tanah ya, di belakang sana ya, teman-teman. Kita lihat di belakang sana ada. Yang saya taruh di Kelam tanah, ya. Dan ini indukan lele ini untuk dibudidayakan. Nah, kita lihat di sini, ya, teman-teman. Dan ini yang saya taruh di Kelam tanah ini, ya ini saya kasih kolam besar ini jadi lebih aman dari kematian ya. Ikatannya ada di bawah, teman-teman. Jadi tidak terlalu kelihatan ya dan banyak kangkungnya cuma makan kangkung dan di sini Cenggondok dan di sini lokasi indukannya ya saya taruh di sini. Jadi pada nggak banyak yang gak kelihatan karena panasnya ya teman-teman. Oke ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin budidaya dengan cara alami saja ya dari kolam tanah sampai jadi kayak gini ya jadi banyaknya oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh